Lebaran Ketupat merupakan tradisi masyarakat Jawa Tengah, khususnya Boyolali dan beberapa daerah lainnya. Lebaran Ketupat adalah rangkaian dari Lebaran Hari Raya Idul Fitri biasanya dilaksanakan pada hari ke-8 atau setelah satu minggu. Pagi hari di hari ke-8, setiap kepala keluarga membawa satu nampan ketupat dibawa ke halaman masjid. Atau ke rumah kepala duku untuk berdoa dan makan bersama, ini disebut kenduri ketupat. di eh terima Biasanya, lebaran ketupat dimanfaatkan oleh masyarakat berkunjung ke sanak family, menyelesaikan silaturahmi yang selama tujuh hari belum sempat dikunjungi. Musik ketupat juga sebagai pertanda bahwa silaturahmi hari raya Idul Fitri sudah berakhir